Bukan harta, bukan rupa Bukan pula kehebatan Iman dan tokamu saya Mencintamu aku aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah bukanlah Jadikan saksi cinta hanya Allah, sama cinta cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintai.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 sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah.